Mata Lindong yang sedikit tertutup perlahan terbuka setelah kegelapan surut dari mereka. Dia segera sedikit linglung, kecemerlangan luar biasa yang dipantulkan dari depannya menyebabkan lengkungan cahaya terang muncul di wajahnya. Ini adalah Lindong bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekelilingnya. Lautan cemerlang tak berujung memasuki matanya. Air laut multiwarna berkilau karena pantulan cahaya itu sangat indah, sehingga meninggalkan satu terpesona. Ini adalah lautan reinkarnasi, suara samar tapi jelas ditransmisikan dari samping. Lindong menoleh untuk menemukan kunling diam-diam duduk selusin kaki jauhnya. Posturnya seperti pohon willow, dan pakaiannya menguraikan sosok langsingnya, menyebabkan dia tampak luar biasa memikat. Samudra reinkarnasi, Lindong mengangkat alisnya, beberapa kebingungan hadir di matanya. Setelah seseorang maju ke tahap reinkarnasi. Dan Tian seseorang akan berubah menjadi samudera reinkarnasi Ini luas Tak terduga dan berisi semua kultivasi seseorang Ini adalah samudera reinkarnasi leluhur Petik 2 Mata Kunling yang cantik menyaksikan lautan yang cemerlang ketika dia berbicara Tentu saja Hal yang paling berharga di sini adalah pemahaman leluhur tentang reinkarnasi Itu adalah hal yang paling kritis untuk maju ke tahap reinkarnasi petik dua lindung mengangkat matanya dan melihat ke atas saat dia fokus dia bisa merasakan bahwa laut ini dipenuhi dengan Aura yang sangat misterius fluktuasi itu sama memesona dengan langit berbintang yang dalam itu adalah perasaan reinkarnasi yang paling misterius lindung menatap kosong kelautan yang indah saat panas yang membakar naik di mata hitam itu lindong sebuah tangisan cemas tiba-tiba terdengar seperti guntur yang meledak di samping telinganya tepat ketika panas ini melintas di matanya dan dia tiba-tiba pulih. Ada ekspresi heran di matanya saat dia melihat ekspresi cemas pada wajah cantik Kunling. Lihat di bawah kakimu, Kunling buru-buru berkata ketika dia melihat Lindong pulih. Baru saat itulah Lindong memiringkan kepalanya dan pupilnya tiba-tiba menyusut saat keringat dingin muncul di tubuhnya. Dia sebenarnya tanpa sadar telah tiba di tepi platform batu yang mengambang di samudra reinkarnasi Jika dia mengambil langkah lain, dia akan jatuh ke laut Ini adalah kehendak reinkarnasi Ia memiliki godaan yang sangat kuat terhadap mereka yang belum melangkah ke tahap reinkarnasi seperti kamu Jika ada celah di hatimu, kamu akan tenggelam di dalam Tidak pernah untuk melarikan diri Kata Kunling dengan serius Lindong buru-buru mengambil dua langkah mundur. Dia tiba di samping Kun Ling sebelum berhenti. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan memandang Kun Ling dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Dia sadar bahwa jika bukan karena Kun Ling telah memperingatkannya pada saat yang kritis, kemungkinan dia akan benar-benar jatuh ke samudera reinkarnasi. Baru sekarang dia benar-benar mengerti mengapa guru yang melahap bersikeras bahwa Kun Ling mengikutinya. Penampilanmu sudah sangat suram bahkan sebelum kamu melakukan kontak dengan kehendak reinkarnasi yang sebenarnya. Dari apa yang aku lihat, kamu mungkin akan mengalami kesulitan besar mendapatkan warisan ini. Kata Kun Ling dengan suara lemah. Aku memang ceroboh kali ini. Wajah Lindung memerah. Dia tidak berharap bahwa kehendak reinkarnasi begitu kuat. Dia hampir tersesat setelah hanya mencoba merasakan. Kun Ling menghela nafas dengan lembut dan berkata persiapkan dirimu, kami akan memulai. Petik dua. Lindung mengangguk. Setelah itu, dia duduk di depan Kun Ling. Yang terakhir ragu-ragu saat melihat ini, sebelum tangannya yang seperti giok halus terulur. Dengan wajah merah, dia berkata, "Kamu harus memegang tanganku. Hanya melalui ini aku akan dapat merasakan jika kamu telah jatuh ke dalam kesulitan." Petik dua. Terima kasih banyak. Lindung mengangguk dengan tulus. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih tangan lembut, halus dan kecil itu. Rasanya seolah dia memegang batu giok yang hangat. Perasaan ini adalah yang terbaik. Namun, Lindung tidak berminat untuk peduli tentang hal-hal seperti itu pada saat ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup matanya. Mari kita mulai. Keduanya menutup mata bersama. Segera setelah itu, energi mental perlahan menyebar. Awalnya. Energi mental keduanya ada secara independen. Namun, mereka menemukan bahwa energi mental mereka tidak mungkin menyebar keluar dari platform badai dengan cara ini. Setelah lama ragu-ragu, dua energi mental secara bertahap bercampur. Wajah dingin dan cantik kunling tiba-tiba memerah setelah energi mental mereka terjalin bersama. Energi mental keduanya berkumpul dan akhirnya membebaskan diri dari pengekangan platform batu dan melayang keluar. Ketika ini terjadi, adalah mungkin untuk melihat kabut samar tapi cemerlang muncul dari samudera reinkarnasi. Cahaya berdesir di dalam kabut. Ada banyak sekali angka yang berkedip di dalamnya. Seolah-olah ada dunia di dalam kabut itu sendiri. Semacam riak misterius perlahan menyebar. Energi mental lindung tanpa sadar mendekati kehendak reinkarnasi yang bertahan di atas laut reinkarnasi. Setelah itu... Dia perlahan-lahan santai karena energi mentalnya benar-benar terhubung dengan kehendak reinkarnasi. Energi mental Lindong bergetar hebat saat kontak. Sejumlah gambar yang tak berujung tampak berkilat di depan matanya. Sesosok muncul di depan Lindong saat gambar melintas. Dia bisa melihat bahwa itu adalah pria parubaya. Tubuhnya agak lemah dan dahinya terlihat agak mirip dengan Lindong. Sementara wajahnya tampak sedikit keras. Di sebelahnya ada wanita parubaya yang anggun dan cantik. Dia saat ini mengenakan ekspresi lembut dan menyayanginya saat dia melihat Lindong. Ayah ibu, Lindong menatap kosong pada dua orang di depannya. Kesedihan besar tiba-tiba menyerang hatinya. Menyebabkan matanya menjadi sedikit merah. Dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan mengalami banyak kesulitan. Bukankah ini semua demi menjadi lebih kuat untuk melindungi mereka yang ingin dia lindungi? Dong? Sudah waktunya pulang, wanita cantik itu dengan lembut memberi isyarat pada Lindong. Suara lembut dan akrab menyebabkan Lindong gemetar meskipun kekuatan mentalnya saat ini. Dia sudah lelah setelah mengepalkan giginya dan bertahan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar ingin kembali ke kota King yang kecil itu. Meskipun tempat itu tidak mencolok, itu memberikan kedamaian tanpa akhir di hatinya. Dalam kebingungannya, Lindong mengulurkan tangan ingin meraih tangan wanita cantik itu. Di platform batu, mata Kunling yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia dengan cemas menatap lindong yang matanya tertutup, kelembutan yang jarang muncul di wajahnya. Orang ini telah sekuat batu sejak mereka bertemu, dan bahkan berani membunuh niat terhadap seseorang seperti Jiufeng, yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Namun, ekspresinya seperti anak kecil saat ini, ah, kamu bodoh, bagaimana kami bisa menyelesaikan warisan jika kamu melakukan ini? Petik 2, Kunling menghela nafas pelan. Dia memiliki perlindungan garis keturunan guru yang melahap dan tidak akan tersesat dalam reinkarnasi will ini. Namun, kehendak reinkarnasi akan membangkitkan hasrat terbesar di dalam hati seseorang untuk orang lain. Pada saat itu, bahkan orang terkuat pun akan menjadi sangat lemah. Tangan Kunling mencengkeram tangan lindung dengan lembut. Namun, yang terakhir tidak bereaksi, menyebabkan dia tanpa sadar menyatukan kedua alisnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengertakkan giginya. Mereka menggigit bibir merahnya dan darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Itu tampak seperti mawar merah darah yang indah. Kunling mencondongkan tubuh indahnya ke depan saat darah merembes keluar, dan lengannya yang seperti batu giok dengan lembut melingkari tenggorokan lindung. Setelah itu. Bibirnya yang agak sedingin es menjangkau dan menekan ke bibir Lindong. Darah segar bergerak di sepanjang bibirnya dan memasuki mulut Lindong. Akhirnya, itu mulai menyebar. Riak hitam redup dipancarkan dari dalam tubuh Kun pada saat ini. Setelah itu, itu menyelimuti Lindong. Riak hitam menjadi semakin padat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kepompong hitam yang melilit mereka berdua. Riak dipancarkan dari telapak tangan Lindung tepat ketika tangannya menyentuh tangan wanita cantik itu. Yang dia lihat hanyalah dua sosok yang tiba-tiba berubah. Setelah itu, mereka secara bertahap menjadi ilusi. Meskipun tubuhnya telah menghilang, mata wanita cantik itu masih dipenuhi dengan ekspresi menyayang dan lembut ketika mereka melihat Lindong. Pria keras di samping juga mengangguk. Wajahnya berisi ekspresi pujian, ayah, ibu. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, ujung hidungnya terasa masam, jika kinerja kamu terus begitu mengerikan, aku tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Suara samar tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong, itu kunling, Lindong sedikit mengangguk, segera setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan senyum muncul di wajahnya. Tekadnya sebelumnya telah muncul lagi, ayah, ibu, kalian berdua bisa tenang. Aku baik-baik saja. Tunggu aku, aku akan segera kembali." Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresi awalnya hilang di matanya sekali lagi kembali ke tekad masa lalu. Dia dengan cepat duduk. Untuk benar-benar kembali, ia harus mengendalikan kekuatan di sini. "Mona Linger, terima kasih. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya." Petik 2. Suara Lindong menyebar di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Energi mental diperpanjang tanpa menahan. Akhirnya, itu bertabrakan keras melawan will reinkarnasi yang misterius. Swash, swash. Angka cahaya yang tak terhitung jumlahnya terus melintas di benak lindung seolah-olah dia bersepeda melalui kenangan. Namun, dia tidak lagi tersesat di dalamnya. Mata yang berkilauan itu setenang batu. Seolah-olah ada orang luar yang diam-diam menonton bunga mekar dan layu. Atau awan-awan berkumpul dan menyebar. Reinkarnasi diputar seperti roda, berputar tanpa henti berulang-ulang. Sungai tak berujung waktu diam-diam mengalir. Kepompong cahaya yang menyelimuti kedua orang di peron batu itu tanpa sadar menghilang. Kedua sosok itu duduk dengan tenang. Pada waktu yang tidak diketahui, mereka sepertinya ditutupi oleh lapisan debu tebal yang samar-samar berkilauan. Lautan reinkarnasi yang cerah beriak. Banyak cahaya terang yang mengandung kehendak reinkarnasi naik dari lautan dan diam-diam menyelinap ke tubuh mereka. Latihan keheningan dan pahit seperti batu ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui. Mungkin itu satu tahun, mungkin sepuluh. Namun, pada akhirnya akan ada akhir terlepas dari berapa lama. Tanpa disadari, sosok kurus di peron batu dengan lembut menggigil. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Itu adalah sepasang mata hitam pekat yang sama. Namun, sekarang ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam gelap gulita. Seolah-olah ada riak reinkarnasi yang sangat samar menyebar dari mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1180, Perang. Duduk di platform batu. Seorang pemuda perlahan membuka matanya. Pupilnya yang gelap gulita sedalam langit malam. Sementara itu... Ada reinkarnasi samar yang mengalir deras di matanya. Pada saat yang sama, riak yang tak terlukiskan dipancarkan dan mereka tampaknya membentuk adegan yang sangat mendalam di punggungnya. Ketika pertama kali membuka matanya, dia belum sepenuhnya sadar. Beberapa saat kemudian, sebelum dia akhirnya mendapatkan kembali kejelasan di pandangannya. Saat dia melihat debu yang menutupi tubuhnya, dia dengan lembut tersenyum. Setelah itu, dia menyentak tubuhnya, segera, kilau berkelip di atas debu itu, sebelum mereka semua bangkit. Mereka tampak seperti puluhan ribu titik bercahaya dan itu adalah pemandangan yang sangat menyilaukan. Selamat, suara agak lembut ditransmisikan dari sampingnya, Lindung mengangkat kepalanya sebelum dia melihat sosok yang menarik dan lembut. Sementara itu, rambut peraknya yang panjang tergerai seperti sungai, dan dia tampak sangat mempesona. Pada saat ini, kunling memiliki ekspresi tenang di wajahnya yang cantik. Sementara itu, riak dipancarkan dari dalam matanya, membuatnya tampak sangat memikat. Selain itu, ada juga reinkarnasi. Will mirip dengan lindong, mengalir di matanya. Jelas, dia telah memperoleh sebanyak yang lindong lakukan. Dari warisan ini, terima kasih atas bantuan kamu, Nona Kunling. Lindung mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lagi pula, dia tahu bahwa dia hanya bisa mendapatkan kehendak reinkarnasi karena dia memiliki perlindungan Kun Kalau tidak, dia mungkin akan tersesat dalam reinkarnasi wil yang mendalam dan mendalam, tanpa sarana untuk melarikan diri. Aku juga membantu diriku sendiri. Kun menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Mungkin itu karena kekuatannya telah melonjak. Tetapi tekanan menyesakkan yang dia rasakan dari simbol leluhur yang menelan dalam tubuh Lindong, telah berkurang secara signifikan. Sampai sekarang, ekspresinya kembali ke yang sedingin es yang dia miliki, ketika dia pertama kali melihat Lindong. Lindong tersenyum ketika dia menatap wajah cantik Kunling dengan murid-murid hitamnya. Setelah itu, matanya beralih ke bibir merahnya yang memikat. Tampaknya ada jejak darah samar di sana. Kilatan melintas di mata kunling yang cantik setelah dia mendeteksi di mana lindung memandang. Namun, seolah-olah dia tidak ingin mengakui kekalahan di depannya. Dia dengan keras kepala mengangkat dan menatap langsung ke arahnya. Namun, wajah ini tidak berlangsung lama. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengepalkan tangan gioknya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Meskipun tekanan menyesakkan yang dia rasakan dari simbol leluhur yang memangsa telah berkurang secara signifikan, dia masih tidak dapat menatap mata pria itu yang berdiri di depannya. Wajahnya yang cantik tampak menjadi sedikit panas, memalingkan kepalanya. Dia menghindari mata lindung dan berkata, "Kamu berjanji kepada leluhur bahwa kamu tidak akan menggunakan simbol leluhur yang menelan untuk menekanku. Suaranya tetap acuh tak acuh." tapi itu sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Aku tidak menggunakan simbol leluhur melahap. Lindung sedikit bingung ketika dia menjawab. Semuanya masih baik-baik saja jika dia tidak mengatakan apa-apa. Namun ketika dia mengucapkan kata-kata itu, wajah Kun Ling tanpa sadar memerah lebih jauh. Dia dengan lembut mengepalkan giginya sebelum dia menatap Lindung dengan kejam. Setelah itu, dia buru-buru mengubah topik. Mengapa kamu merayakan sekarang? Warisan ini baru setengah jadi. Petik 2. Kami telah memahami kehendak reinkarnasi. Namun, kekuatanmu kemungkinan masih pada tahap kematian mendalam. Apakah aku benar? Tanya Kun Ling. Lindong menyelidiki bagian dalam tubuhnya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengerutkan kening. Memang, kekuatan Yuan dalam tubuhnya hampir tidak membuat perbaikan. Memahami reinkarnasi Will harus menjadi langkah pertama. Kami mungkin telah mencapainya, tetapi kultivasi tubuh fisik kami masih jauh dari level itu. Kuning juga mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Tanya Lindong. Mata cantik kuning dipenuhi dengan keraguan saat dia menatap samudera reinkarnasi yang tampaknya tak berujung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkinkah kita harus berlatih di sana dengan ekspresi serius di wajahnya?" Lindung perlahan berjalan ke tepi platform batu, sebelum dia menundukkan kepalanya untuk melihat samudera reinkarnasi yang brilian. Beberapa saat kemudian, sebelum dia bergumam, karena tempat ini berisi seluruh tubuh guru devoring tentang kultivasi, untuk mendapatkan kekuatannya, mungkin matanya menatap samudera luas dan perkasa ketika dia berbicara sampai titik ini. Apakah kamu mengatakan bahwa kita perlu memasuki lautan ini? Semburan syok melintas di mata Kunling. Samudra reinkarnasi dipenuhi dengan kekuatan yang besar dan kuat. Sebelumnya, kehendak reinkarnasi yang mereka hubungi di luar, sudah sangat sulit untuk dihadapi. Apakah mereka bisa bertahan hidup jika mereka memasuki samudera reinkarnasi? Lindong terdiam sesaat, dia tersenyum tipis dan berkata, Nona Kunling. Bagaimana mungkin kita bisa memahami reinkarnasi jika kita membiarkan diri kita terjebak oleh kematian? Kamu benar-benar individu yang berani. Kun Ling menghela nafas dengan lembut. Ada sedikit kekaguman dalam kata-katanya. Lin Dong tertawa. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Kun Ling dan berkata, Nona Kun Ling, boleh aku tahu jika kamu bersedia menemani aku dalam petualangan berbahaya ini? Ketika dia melihat tangan yang terulur itu, Kun Ling dengan lembut mengepalkan giginya. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangannya. Kamu terlalu licik. Jelas bahwa kamu hanya ingin aku mengikuti kamu untuk melindungi diri kamu sendiri. Petik 2. Lindong tidak merasa sedikit pun malu setelah Kun Ling menyuarakan niatnya. Saat dia memegang tangan Giok kecilnya, dia menghirup udara dalam sebelum ekspresinya perlahan-lahan menjadi khusyuk Miss Kun Ling, ayo pergi. Kuning mengangguk dengan lembut. Setelah itu, keduanya saling bertukar pandang sebelum mereka mengambil langkah maju secara bersamaan. Dengan percikan keras, air laut terciprat setelah dua sosok langsung melompat ke samudera reinkarnasi yang luas dan tak berujung itu. Bas-bas setelah mereka jatuh ke lautan, mereka berdua segera merasakan energi yang kuat dan tak berujung menyapu mereka dari segala arah. Setelah itu. Mereka masuk ke dalam tubuh mereka dengan cara yang sangat sombong. Terhadap serangan sombong itu, terlepas dari tubuh fisik Lindong yang kuat, ia masih kesulitan bertahan. Tubuhnya menegang, sementara pembuluh darah di tubuhnya berdenyut. Sementara itu, jejak darah naik ke matanya, sementara median di tubuhnya membengkak sampai batas mereka. Tampaknya mereka hampir pecah, namun berbeda dengan ekspresi kesedihan Lindong. Ekspresi di wajah Kunling adalah yang sangat tenang. Bahkan, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Sebaliknya, sepertinya dia menikmati sensasi itu. Rangan yang dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, diam-diam ditransmisikan ke telinga Kunling. Baru kemudian, akhirnya dia membuka mata tertutupnya. Setelah itu, dia melihat bahwa lindung meringkuk menjadi bola karena rasa sakit yang luar biasa. Kun Ling tidak dapat berbicara di dalam air. Namun, ekspresi kecemasan melintas di wajahnya yang cantik. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas tanpa daya sebelum dia menggunakan kuku jarinya untuk memotong gioknya yang halus seperti pergelangan tangan. Segera, darah merah terang mulai menyebar. Darah segar itu terjalin di sekitar mereka berdua setelah diperiksa lebih dekat. Seseorang akan dapat menemukan jejak garis bercahaya hitam samar di dalam darah. Kunling mengulurkan tangannya dan memeluk pria itu, yang meringkuk. Sementara itu, darah terus mengalir dari pergelangan tangannya, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Darah kental mulai berkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi kepompong darah sepanjang sepuluh kaki, yang melilit mereka berdua. Kepompong darah itu berangsur-angsur menuju ke bagian terdalam samudera reinkarnasi. Di sekeliling mereka, ada gelombang pilar cahaya energi yang sangat kuat. Namun, mereka semua tersedot ke dalam kepompong darah itu, seperti ikan paus yang menghisap air. Seluruh lautan reinkarnasi mulai bergolak pada saat ini. Dua aura di dalam kepompong darah menjadi semakin kuat ketika energi terus-menerus mengalir masuk. Setelah itu... Berbagai rintangan mudah ditembus. Waktu berlalu dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sadar, mereka sudah berada di ruang yang hancur selama lebih dari dua bulan. Sementara itu, selama periode waktu ini, wilayah iblis juga meletus karena insiden yang terjadi di sini. Sumber keributan berasal dari Yimo, yang muncul saat itu, empat Raja Yimo dan Raja Kursi ke-10, yang bahkan lebih kuat dari Raja Yimo biasa. Barisan ini cukup untuk mengejutkan setiap faksi di wilayah Dimen. Ada banyak individu kuat yang disembunyikan di wilayah Dimen, selain beberapa faksi terkenal, beberapa faksi lain yang sengaja tidak menonjolkan diri, tidak bisa diremehkan juga. Lagi pula, mereka memiliki sejarah panjang dan landasan yang kuat. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan sudah ada sejak zaman kuno. Karena itu, mereka juga memiliki pemahaman tentang Imo di masa lalu, Yimo tetap bersembunyi dan sangat sedikit orang yang dapat memperoleh informasi tentang mereka. Namun, Lina Pimo yang menakutkan telah muncul kali ini, dan ini menyebabkan banyak faksi menjadi khawatir. Lagi pula, semua orang tahu tentang konsekuensi menakutkan yang disebabkan oleh Perang Dunia Kuno. Berapa banyak nyawa yang akan hilang jika itu terjadi lagi? Dengan pemikiran ini, dalam pikiran... Wilayah Iblis meledak menjadi keributan di permukaan. Namun, banyak faksi besar mulai secara diam-diam mengirim mata-mata untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Imo. Untuk sementara, banyak arus bawah mengalir di tempat ini. Wilayah Perang Bis, Istana Empat Titans. Saat ini, reputasi Istana Empat Titans di wilayah Iblis tumbuh dari hari ke hari. Sejak hari di mana Imo muncul di ruang yang hancur hubungan antara suku Marten Celestial Iblis, suku Naga dan Istana Empat Titans jelas terjalin. Selain itu, ada juga beberapa informasi dari sumber yang tidak diketahui yang menyatakan bahwa Komandan Pertama Istana Empat Titans telah memperoleh warisan dari Sang Guru yang melahap. Oleh karena itu, ini menyebabkan Istana Empat Titans menjadi bintang yang naik di wilayah Iblis, yang tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, banyak ahli mulai berduyun-duyun ke mereka, semakin memperkuat istana empat titans. Ada banyak orang yang duduk di istana di Lightning Mountain lama, sekarang disebut Four Titans Palace. Di antara semua tokoh yang duduk, pemimpin mereka saat ini adalah Little Marten. Selama periode waktu ini, api kecil pergi ke pengasingan dalam upaya untuk maju ke tahap samsara. Karena itu... Little Martin memutuskan untuk tetap tinggal di Istana Empat Titans. Karena hubungannya dengan Lindung dan statusnya yang sebenarnya, tidak ada yang keberatan dengan keputusan untuk sementara waktu menyerahkan kendali Istana Empat Titans kepadanya. Bahkan, bahkan trio Komandan Naga Langit Iblis dan yang lainnya tidak keberatan. Di Istana, duduk di bawah Marten kecil, adalah Komandan Iblis Naga Langit, Komandan Iblis Keramas. Zoe dan yang lainnya, aura mereka tampak sangat berbeda dibandingkan dengan dua bulan lalu. Faktanya, aura bergelombang mereka samar-samar berisi riak samar reinkarnasi. Meskipun itu adalah riak samar yang hampir tidak bisa dirasakan, itu masih berarti bahwa mereka telah menyentuh reinkarnasi. Hanya sedikit peningkatan ini membuat perbedaan besar. Sementara itu, Sebenarnya ada beberapa wajah baru yang duduk di belakang mereka dan orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam hal ukuran atau kekuatan, istana empat titan setua hampir tidak bisa memegang lilin untuk dirinya yang sekarang. Marten kecil duduk tepat di depan. Ketika dia mendengarkan informasi yang disampaikan kepadanya oleh berbagai individu, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun. Dia adalah penerus pemimpin suku Celestial Demon Martin Oleh karena itu, dia jauh lebih mahir dalam menangani masalah ini dibandingkan dengan Lindong Karenanya, tidak ada yang meragukan kemampuannya Komandan kedua, apakah masih ada berita tentang Komandan pertama? The Heaven Dragon Demon Commander tiba-tiba bertanya setelah mereka selesai melaporkan masalah ini Tidak ada berita tentang Lindong selama lebih dari dua bulan dan mereka tidak tahu bagaimana keadaannya. Martin kecil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah, semuanya, tidak perlu khawatir. Meskipun warisan Devoring Master sangat kuat, Lindong bukan individu biasa. Dia pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Betul. Komandan kedua. Komandan pertama sebelumnya menginstruksikan kami untuk memeriksa wilayah Swan Timur. Kami akhirnya menerima beberapa berita sekarang. Komandan Iblis Naga Langit tiba-tiba berkata, oh, Martin kecil tiba-tiba berdiri. Segera, wajahnya yang tampan berubah menjadi buram ketika dia berkata, bicaralah. Sepertinya perang telah pecah di wilayah Suan Timur dan hanya tiga dari tujuh sekte besar yang masih berdiri. Selain itu, orang yang memulai perang, juga faksi yang pernah disebutkan oleh pemimpin besar, Gerbang Yuan. Petik 2, Bersambung